alright guys ya yes, sebalik lagi di channel saya ya di sini saya makan nasi jagung guys ya nasi jagung di pertengahan sawah ya, ada cambel terus telur sama ayam sama tahu coba lihat teman-teman wow pemandangannya sekitarnya cukup eh, indah dan bikin sejuk Cara yang begitu sejuk dan enak buat saya nih guys itu istilahnya. Welcome back to my channel teman-teman. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ada di pertengahan sawah, guys ya. Cukup uh, memakan ya mukbang di area persawahan ya. Di sini ada nasi jagung, guys ya. Nasi jagung ya berbedalah dari yang lainnya nanti, guys. Ini kuah biar lebih enak nanti. Ya, terus ada sambelnya juga. Uh, makan sambil ditemani dengan udara yang sejuk, ya, bikin enak gitu, guys. Pengen nambah-nambah lagi, tapi ya kita harus tetap makan. Sudah disiapkan, sudah ready, guys. Ya, lauknya juga sederhana, guys. Coba lihat, ini cuma ada telur sama. Wanginya tadi sama tempe, sama tahu, guys. Mari mukbang sederhana, guys. Tetap semangat, guys! Ya, di sini anginnya cukup kencang, guys. Anginnya berseluruh, gitu, guys. Mari makan, belum makan kita beradu dulu, guys. Kemudian dimulai. Selesai. How? Kalau rasanya, guys tidak bisa diragukan lagi nih. dari kuah sama lauk lauknya yang cuman sederhana gitu, itu ya bisa bikin kenyang dan nikmat gitu guys apalagi ditemani dengan eh, pertengahan sawah dengan angin-angin yang bikin ah, ngantuk gitu guys ya ya baik buat teman-teman jangan lupa terlalu dukung channel ini biar selalu uh, cepat berkembang guys ya cuman makan sederhana seperti ini guys uh, kita juga dari keluarga ya dari tani guys nggak tani kita yang nggak bisa makan guys ya makanan juga ya seperti ini sudah cukup bikin apa ya sudah Alhamdulillah banget lah guys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 Oke, okay, sekian dulu video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi